yang tak dapat aku nikmati Memendam seribu bayang tak pasti Memeluk bintang yang indah Tidak bisa terpaksa ku. Aku tak tahan lagi, aku tak sanggup lagi Mengertikan dirimu, mengertikan cintamu Aku telah bosan lagi, aku tak mau lagi Mengertikan dirimu Sanggup lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu